bisa dibuat di tebing itu kan hmm. keren nih gitu. Oh di di di apa tadi di maru apa di kota ini kalau banjir orang itu pemkonya buat banana bud Ah misalnya gitu kan oh. bisa di tebing dibuat Dan tempat objek wisata <tuk> iya. Iyalah hmm, Jadi jangan kita memaksakan kehendak kita terhadap alam Tapi kita harus bisa mengikuti alam itu maunya apa Wah hmm. di sini tebing bilangnya mainan cari balon. <tuk> Ya, belum Lukman minyak oh, Ya, dulu enggak ada antrian Trininya. Oh, oh. ada minyak goreng masih murah, ya, Bang? Oh, masih murah dulu. <laughs> masih murah. Ya. Satu, dua, tiga. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama kami Podcast Terjalanan Yang penting Podcast Iyalah Iyalah Sekali Sudah lama kita tidak podcast ya Iya bung udah berapa kali banjir Eh bukan ya. ngomongin banjir ya bukan, bukan kita enggak bahas banjir Enggak enggak, enggak. Uh -huh. Jangan sampai bergeser kota, uh, tebing tinggi si kota Lemang jadi si kota banjir Enggak enggak enggak, enggak. Oke, okay. uh, alhamdulillah, bung. Uh, kita mesti diberi kesehatan sehingga kita mesti bisa podcast, bung, ya. Iya. Hmm. Uh -uh. Dan saya sangat senang pada malam hari ini hmm. karena kenapa, podcast kenapa, saya ini atau podcast kita ini hmm. kedatangan tamu yang luar biasa. Ah, biasanya kan memang luar luar biasanya tamu kita. Wow, ini karena mainnya ini di luar. Kalau yang biasa itu mainnya di dalam aja, dia luar biasanya. Eh maksudnya apa nih? Udah jangan panjang lebar, iya. uh, karena makin panjang makin lebar iya. makin ngaur kita, iya. makin banyak yang tersinggung iya. nanti. Langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita, bapak siapa bung? Trikjen Haji Monang Situmorang S M S selamat datang pak. Ya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Pak Alhamdulillah sehat ini dari nade-nade Ustadznya bunga kayak kayaknya ya suara-suaranya suara-suara panggung ya oh, enggak iya. ya dengan ya, ya gimana tuh Pak Monang eh uh... uh, sebelum Pak izin Pak Enaknya dipanggil apa nih pak Bapak? Ya, saya, saya juga kalau dipanggil Bapak canggung juga saya dengarnya. Aduh. Jadi Aduh. Ya, Aduh. Mungkin saran saya mungkin dipanggil Abang aja Aduh. lebih enak Aduh. ya. Aduh. Dan Aduh. Saya juga kelihatan supaya lebih muda lagi gitu. Iya wow. Ini kayak kita yang lebih kelihatan tua. Agak sogan juga, manggil berabang, ah, berabang ma. Abang Abang Abah rupanya. Iya. Siap. Berarti so Abang ya? Togan lah orang-orang sana itu nanti. Ya, Bu. Ada Abah gitu Abah yang lain lupa. <laughs> iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti Bang Bang Monang Bang, bang ya, Monang. lebih enak ya, Bang. Supaya terjadi keakraban. Iya, luar biasa. luar biasa. Jadi, gimana, Bung? Kira-kira Bang Monang ini apa yang bisa Bung jelaskan? Iya. Saya kurang paham juga tentang Bang Monang ini. Ah, perlu saya sampaikan ini sama Bung Arif ya. Bang Monang ini ini putra asli tebing tinggi. Tapi benar yang bung bilang tadi, bang Monang ini di luar dia main-mainnya. Dan alhamdulillah sekarang menjabat sebagai kepala Bn Sulawesi Tenggara atau tengah. Palu, bung. Tengah. Okay. Sulawesi tengah. Oh Sulawesi tengah, oh, iya. Sul biasanya di Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Tenggara ada pak. Ada Apa bang? Su, uh, itu disingkat Sultra biasa, Oh biasa da, Sultan, Sultra itu tengah. ibu kotanya Kendari Oh ah. ini Palu bang ya ah, iya. oh, Sulawesi iya. Tengah ah, perlu Sebagai? Gitu tadi bung perlu diketahui Kepala BNN Provinsi Bukan kaleng-kaleng nih bos <laughs> Senggol dong <laughs> Mak, Banyak sabu bang? Iya Yang ditangkap oh <laughs> Kan banyak sabu yang ditangkap Iya iya iya luar biasa jadi ini aslinya ah, bertanya lah berarti Bang Monang adalah uh, saat ini sebagai kepala BNN provinsi Sulawesi Tengah Iya ya. luar biasa ini dan asli saya sendiri baru mengetahui bahasanya asli Putra kelahiran kota Tebing Tinggi nah, Orang pula bung main-mainnya di Tebing aja Ya karena banjir ini Kalau asal banjir kita udah berumum Jadi juga gak, belum bisa main-main keluar Inilah orang luar yang datang kemari iya, iya, iya. Jadi saat ini masih menjabat Bang Onang? Alhamdulillah masih menjabat saya Sebagai kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah Ayah, Jadi apa hmm. cerita kita kok sampai kemari abang? Ya hmm. kebetulan ini Mendekati memasuki Bulan Ramadan, bulan puasa Ya saya datang ke sini pulang ke kampung Tebing Tinggi ini untuk melaksanakan ziarah ke makam kedua orang tua saya sendiri. Memang betul betul asal orang Tobing berarti Abang ya ini ya? Insya Allah asli orang Tobing. Orang tua, orang tua, tua ya. dimakamkan di sini Bang ya? Oh. Ya. Di mananya Bang? Makuburan pekuburan Kampung Keling. Oh, Sarkawi Bang ya? Ya. Oh, Sarkawi. tahu Bapak. Iya Sarkawi. Sarkawi namanya, dekat Rumah sakit apa itu, gitu kan Oh iya, banyak PKS Oh itu, Iyo. yang di pinggir jalan itu Iya, ah, malam-malam torang itu Torang, torang, banyak penghuni Banyak yang jaga kalau malam tuh bang oh, <laughs> Iya mm -mm. Nantilah kita panjang biar bang memang asli orang tau Biar bang pulang sini maksud Nggak bejarah itu rutin lah memang ya bang ya. tiap tahun Insyaallah setiap bulan Jadi, memasuki bulan -bulan. bisa lah Ad, adinda tes lah ini Bang ya Kalau memang hasil orang tebing ya Bang Apa yang Abang ingat di tebing ini Coba Kalau yang saya ingat di tebing ini ya banyak ya Ketika itu memasuki bulan Suci Ramadan itu ya hmm. Ya waktu dulu-dulu Saya masih kecil-kecil itu ya hmm. Orang jual-jual lemang ya. oh. Kemudian Makanan-makanan khasnya Juga seperti misop oh. Dan saya membandingkan Ya misop tebing ini memang cukup luar biasa. Mbak. enaknya. Enak, Lapa. murah, lapar pur ya. kalau udah ngomongin makanannya. Saya makan tanya ini. ada beberapa teman-teman di Medan, saya tanya mana enak misop sini sama di sana. Ya seperti tadi saya bawa teman saya saya tanya mana enak misopnya. Di Medan atau sini? Oh, kayaknya lebih enak di sini, Pak. Oh. udah soda, Pak. Ada lagi nih sekarang, Kota Tebing Tinggi juga terkenal misop 3000. Ah, uh, udah 3 ribu udah bisa makan misu Banyak kuahnya yo. Banyak kuahnya. Heeh, <laughs> uh, uh, tapi satenya 3 ribu juga. Ono juga limpu lah makan. Uh, dah. Uh, yang paling teringat di tobing tuh lomang, Bang. Yeah. Ya. Oh, memang tak, itu tak, memang tak lupa, kan, itu makanan lomang. khas Botol-botol. Botol jadi, dong tobung Bung, jangan ngaku-ngakoh tobing kalau belum makan lomang. Ini ngongong tobing kadang lupa lomang. It ha. Iya lah. Jadi, kalau Bang Monang ini sebenarnya, kalau hmm. dari, kalau ditanya tentang tebing, saya nggak, nggak, ini, nggak ragu lagi, tahu kenapa jauh-jauh hmm. beliau di Sulawesi Tengah, di Palu sana, <_hiss2> beliau tuh podcaster jalanan, kok pulang dari tebing, mau nyari <_hat> podcaster jalanan, terkenal kita kan, lagi Oh, nggak tau, juga ini, oh. ada Bang Monang ini, anda ngapain, ada cakap sama eh, udah podcast, iyalah, abang, kalau mulai tahu nih bang. <sm� Lin> <Trail gadget> <Hokkien> Uh, pendidikan di tebing tinggi dari SD sampai SMA Bang ya? Ya saya uh -uh. lahir tahun 1966 itu saya yeah. lahir di Gang Subur Gang Subur Simpang Dolok, Simpang Dolo Kemudian saya SD itu pertama saya itu SD Negeri 12 SD Negeri 12 di mana itu bang? Di Jalan Lama. Oh, di Jalan oh, Lama. Oh, yeah, ya dalam yeah. itu ya. Jadi ketika itu dibentuk tahun 72 SD uh, Impress, SD baru, mm -hmm. SD 15, maka sebagian murid dari SD 12 itu dipindahkan ke SD 15, mm -hmm. yaitu di Jalan Gabus. Nah, saya selesai tahun 79, yang seharusnya itu tahun 78 karena terjadi ada perubahan program pendidikan dari menteri pendidikan waktu itu akhirnya kita ditambah setengah tahun menjadi saya tamatnya tahun 79 SD. SD, ya. setelah SD tahun 79 nah, lanjutlah ke masuk ke SMP saya kebetulan diterima di SMP Negeri 3 di Jalan Tamrin. Nah, kabah nih. Om. samping S. Sari Tojo. Apa? Oh sekarang iki jenenge apa Eh. Uh, apa itu bang itu cendrawasi gue Irian Irian supermarket ya, ya sekarang jadinya ya, jadi Irian ya? nah di depannya dulu itu ada pabrik rokok PT Permona tampan belum lahir jadi waktu itu ada PT ada, ada apa pabrik rokok PT Permona di sebelah SMP kami itu ada Estari Tojo oh itu besar itu Ada pabrik ini. rokok dulu di tebing ini Pak? Iya. Oh. Sekarang udah gak ada Pak ya? ah sekarang kayaknya Berarti sudah eneng pohon tembakau ya di tebing Pak? Nah, mungkin tembakau nya didatangkan dari luar. Oh penginya. Oh. Lalu mengembang ya? SMP di SMP, SMP berapa tadi Pak? SMP 3. SMP 3, SMP 3, 3 ya. ya nah. Lalu SMA nya udah ke mana nih? Jakarta? Enggak SMA nya saya tahun 82 saya masuk ke SMA Negeri 1 tebing tinggi iya tebing juga oh. nah, di jalan cintokal ya Sudena. bang sama tebing ini kayaknya ya namanya kita seorang sini iyi, masa iyi. enggak tahu yang zaman zaman dulu tempat-tempat apapun masih masih dalam ingatan lah iya loh rokok tadi eh sapu tadi eh apa kata bang berarti bukan yang mentakeminal abang ini nah. ah, soalnya nah. kampung abang ini dekat takeminal sekarang ramayana Bang ya? Ramayana Oh PSP, PSP dulu ya? Bang, Tidak? Gak, Tidak. Ya. gak, gak, gak, gak, ah. gak. Ya, Waktu SD, SMP kita suka main-main di terminal aja. Eh, kan? Anak terminal ah, Anak terminal geng Cuma dulu bukan preman Cuma kita dulu jual-jual roti dulu di bus, -bus ya. Oh. Jual-jual roti? ya Ya mungkin uh, saya, menar, saya ingin mendengarkan lagi kisah tentang Bang Monang nih ya Mungkin tadi histori story pendidikannya pagi uh, dari uh, kecil lah sehingga sampai saat ini ya sudah merasakan ya luar biasa ya kalau saya pribadi terkejut juga orang uh, uh, anak Tebing Tinggi itu bisa berkiprah di ya, di, di benar luar benar kota nih. Tebing Tinggi ya bahkan menjabat kepala BNN provinsi. Kira-kira abang -kira, bisa diceritakan kepada kami bagaimana histori perjalanan abang sehingga sampai saat ini? Gitu. Baik, saya kira untuk meniti satu tujuan apa yang kita harapkan ke depan saya hanya bermodal yang pertama itu adalah keyakinan dalam diri saya sendiri bahwa saya ingin menuju ke sana saya yakin saya akan sampai di sana ini prinsip kemudian, anak medan ini kemudian yang kedua kita harus ingat selalu bahwa ridhonya Allah itu ada pada ridonya orang tua, Wah, ridha Allah, ridha orang tua. jadi bang, sebelumnya aku, saya potong, uh, saya karena nengok namanya, ya kan, ha, apa sih itu monang? Ya, eh, hal kita leh, Hal kita, eh, uh, main mainnya ke masjid nih kan? Ya, dulu kita waktu kecil-kecilnya, ya, waktu ya, ada mulai dari SD, SMP, sampai SMA, kita itu kalau namanya pada saat-saat khususnya pada bulan Ramadan. Itu masjid itu sangat diramaikan sama anak-anak zaman-zaman saya lah ya. Oh. Jadi, kita itu mesinnya dulu, itu masjid di Simpang yang saat jadi, ini baru berdiri. Masih berdiri tuh ya, Bang? Ya, oh. jadi waktu itu imamnya itu kita panggil-panggil dulu, itu Tok Jalil. Oh. Beliau itu selaku imam. Masjid di Dolo oh. Masjid ada sekarang bang Udah lemarum Udah tuh jalil Banyak. itu masih ada Berarti memang bukan terminal bang Mohonang ini main Namanya di, aja yang Main di terminal Ya saya itu hal kita Tapi, tapi sama agama, agama ingat bang ya Iya lalu bang lanjut bang Menarik ini Nah tadi saya sebutkan tadi itu Ya itu tadi untuk menuju satu Tujuan yang kita harapkan tadi itu Yang pertama kita bangun keyakinan hmm. Yang kedua itu Kita sadar dan kita harus pahami betul Dan kita harus yakini Bahwa ridhonya Allah tadi ada pada ridhonya orang tua Dalam hal ini Kita harus selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua Siapa yang patuh dan taat kepada orang tua Insya Allah hidupnya akan bahagia Masya Allah Ini walaupun dah sering diongkapkan sama orang-orang Tapi memang ini Bung saya yakini Kiat dan kunci dari orang-orang sukses lalu ingat sama orang tua dan menyayangi orang tua ingat-ingat aja juga tak bisa pula lah quote bang monang bang monang oh. ya. sukses cari ridonya orang tua lalu insya insyaallah ridonya Allah mengikuti kita ya gitu ya bang ya jadi kalau boleh tahu bang dulu kan udah beredar isu-isu di luar sana bang di masyarakat kalau mau jadi jenderal tuh biasanya kan Bapaknya pasti jenderal ini Kan memang jenderal bapaknya berarti polisi juga, Bu. Jenderal uh, ya, Bang ya. Enggak. Orang tua saya itu guru SD. Loh, loh, loh. Bapak saya itu guru SD di Dolok Masihul. Oh, cuma oh. anak guru nah, SD toh. Kalau Kalau dulu masih Deli Serdang berarti, Bang? Udah, ya, dulu ya. masih Deli oh. Serdang. Nah, uh -huh. mamak saya itu ya jualan sayur di pajak-pajak gambir alam ma, anak tukang oh sayur jadi Jenderal ya. ini ceritanya Umar Bakri, ya, anak Umar Bakri Oh um, itu? Ya Umar Bakri kan guru sekolah Oh gawin negeri Iya Mama jualan sayur ya, bapak di, guru di? Pajak, di, pajak, pajak Gambir Pajak oh, pajak pasar, pasar ini, gambir pasar sekarang bang, ya. Sekarang kalau namanya udah berubah atau tidak? Belum Nandainya orang tapi ini? Tau ya Pajak, nyebutin pajak. pasar pajak, malen entah kemana-mana aja bang iya. ya. Orang Jakarta ngerti pajak bang. Orang. Ya tahunya mereka pajak. Pajaknya torelnya torel. Ini ah. nanti orang tertinggi ini. Masih ingat kata pajak ya. Pajak. Ah. Luar biasa. Masih ah. melekat ya kata pajak itu ya bang. Pajak iyi. Gambir. Pajak. Alhamdulillah Gampir. belum berganti. Alhamdulillah belum berganti. Cuman Man. udah direnovasi lebih adil ya, bang. Iya. Oh, anak tukang sayur toleh Iya. Luar biasa. Makanya. Ya. Jadi benar tuh ya bang, hmm. bahwasanya ayah ya, apa, apalagi pada masa itu, mohon maafnya uh, seorang guru itu ya mohon penghasilannya minim ya bang. Ya, pas-pasan Pas-pasan, uh, pokoknya naik sepeda lah kayak Umar ya. Bakri itu ya. Lalu ibu, mama lah kalau orang kita tebing bilang jualan sayur. Ya. Oh jadi biasanya kalau udah mama ke pajak, anak menikut juga itu. Ya tadi lah mangkanya jual-jual roti di oh. terminal. Ya. Tapi memang karena itu tadi lah bang ya kan uh, prinsip anak Medan tadi ya semangat pantang menyerah yeah. bang ya. Jadi bukan karena latar belakang orang tua yang begitu megahnya tapi hanya memang tulus mengharap merido orang tua itu tadi yeah. bang ya. Jadi kalau kita menga uh, Jadi jadi patuh ya patuh dan taat kepada orang tua Insya Allah, Allah Ridhonya Allah akan datang kepada nah, kita. Allah shawwal itu bang dengar. Tuh, juga dong Iya mau kalau gini. Oh ingat ayahoma aw. Iya <laughs> Oh, udah, hai, ya Allah, ya Allah. Ah. berarti kita agak agak kurang dapet restoran tua ini, gak bisa jadi jenderal, jenderal, iya, ya kalau Pak, apa bang Monang jadi jenderal, ya kita jadi satpam, ya, heeh, juga bang, bang. Baik, oke bang Ngomong banyak itu kan? Tapi mungkin sedikit saya ini ya. Ya, apa heeh, Bang? Bahwa tujuan yang kita capai itu, itu adalah hanya sekedar Hanya untuk dalam kehidupan kita sebenarnya ya yeah. Tapi sebenarnya yang kita dalam hidup ini sebenarnya itu adalah yang Paling penting itu adalah kebahagiaan oh, Dan kebahagiaan itu tidaklah didapatkan dari mungkin harta Ataupun uang kita sebut Kebahagiaan itu kita akan dapatkan manakala kita yang pertama kita harus selalu bersyukur, sabar dan ikhlas oh, Insya Allah kalau tiga ini kita lakukan kebahagiaan itu akan datang Amin, amin, amin, amin. Berarti pas memang yang Bu Irfan bilang suara-suara oh, Ustadz rupanya Iya yeah, kan? Iya Ada pecah orang abang nah, Iya <laughs> Uh, Baik menarik sekali menarik, menarik, menarik. Bapak, Ucapan dari Bang, -bang, bang Monang ya iya. Tentang luar biasa ya Memang Namun Bang hidup. Monang Ini mungkin saya pribadi juga Tadi kan ini uh, Dari seorang anak uh, guru Yang uh, dibantu dengan seorang mama atau ibu tadi Yang jualan pedagang jualan. sayur lah iya, ya iya. Uh, Lalu apakah abang setelah ada SMA Selesai langsung jadi BNN Provinsi Sulawesi Tengah enggak? Oh enggak, oh, enggak. Jadi, uh, Setelah saya tamat SMA Kebetulan saya dapat ya kalau sekarang itu dulu Kalau dulu namanya PMDK Penelusuran Minat dan Kemampuan oh. Jadi kalau sekarang mungkin namanya itu bebas tes di universitas Oh. Saya dapat jalur khusus uh, uh, atau beasiswa? Golden uh, ticket LRM, sekarang itu Beasiswa apa? Namanya itu bebas tes masuk perguruan tinggi negeri. Oh. Langsung diterima? Ya. Oh. Jadi saya dapat di Universitas Samratulangi Manado. Samratulangi hmm. Manado. Oh. Ya. Jadi karena ini saya dapat eh, tanpa tes di sana, saya berangkat ke sana. Hmm. Kemudian sesampai di sana, saya lihat ada pendaftaran Akabri. Oh, kala itu masih Akabri ya. ya? Dulu namanya masih Akabri. Ya datang kakak saya dia bilang enak ya, coba aja siapa tahu rezekimu di situ nah, oke okay lah Kak saya bilang kalau hmm. memang begitu saya ikut tes hakabri itu dikala itu berarti statusnya mahasiswa gitu Bang uh, baru mendaftar baru mendaftar uh. tapi kita udah di Bakal diterima, Terima. Ya, oh, karena, kita ya bebas karena ada golden tiket tadi, golden ticket, tadi ya, golden ya, ticket ya, lah, kata ticket, ya. namun abang gak memilih itu karena ada pembukaan Akabri, nah, abang milih tes, tes ya, akabri. Akabri oh. dari Manado tahun 85 Nyogok, 85. nyogok bang, tesnya ya, ya. Alhamdulillah, saya gak ada apa-apa bawa ke sana. saya berangkat ke sana aja mungkin saat itu ya, uang di saku saya mungkin. 15.000 tahun itu lah Dari mana? Dari Tebeng ke Manado? Manado. Bawa 15.000 nah, 15 bang 15.000 lah di saku Pakai ya. sam apa? Pakai bandalam nyebrangnya <laughs> apa gimana ya bang? Nggak maksudnya di luar dari perjalanan Oh, saku, oh wang kantong lah Macam lah, abah pikirnya Mama capek, kerja jadi pajak Bapalah duit tukang sayur lima bang 15.000 pulak iya. bang Sampai udah situ udah habis kono bandre <laughs> lanjut lanjut, lanjut. terus bang menarik lanjut kemudian saya ikut tes akabri iya. akabri tes tes waktu itu kurang lebih peserta itu ada mungkin kurang lebih sekitar 300-an orang peserta yang ikut tes yang diterima yang diterima kami dikirim ke Magelang 41 orang mak dari 341 kemudian orang. di Magelang diseleksi lagi uh. tinggallah kami 10 orang uh, iya maknya ya dari 300, 10 yang diterima bang. Ya, 10. Kebetulan yang kami tes di sana itu dua anak tebing masuk. Oh. Ya, satunya lagi masuk ke Akademi Militer, namanya Batu Perlindungan Sembiring, anak Pak Batu. Oh. Dan SMA-nya kakak kelas. Oh. Beliau itu SMA tamat tahun 82. Iya iya iya. iya. Tapi waktu itu dia tesnya dari Uh, menado udah Pangkat efektif, sudah sersan oh. Dari TNI Angkatan Darat. Oh. Nah, kemudian kami seleksi tinggallah kami dua lah yang orang Tebing masuk, oh. dari 10 yang uh, Asli orang Menado hmm. Kemudian seleksi-seleksi Kemudian kami mengikuti Pendidikan di Semarang, selesai kami Tahun 89 dari Akabri Jadi Setelah Lulus, ah, lulus udah ditempatkan di mana aja, Bang? Iya ah, kan? di BNN, kepala BNN Sulawesi Tengah Tengah. Lah, oh, jadi enggak. gimana? Enggak langsung BNN kan, Bang? Nah, oh jadi ya SAPAM dululah. lah <laughs> eh, enggak ya, Bang. Bir dulu, Cok. Coba, Bang. Eh, Wah, penasaran iya. aku pula jadinya. Setelah tamat ah. saat tahun 89, tahun 90. Hmm. Saya Memang ditempatkan kembalikan lagi di Sulawesi Utara Manado. Oh, oh Manado. Ya, kemudian di sana bertugas, kemudian ditugaskan ke Sulawesi Tengah. Hmm. Karena waktu itu masih bersatu Sulawesi Utara dan Tengah poldanya. Oh. Masih gabung ya Bang? Masih bergabung. Oh. Jadi kurang lebih saya 10 tahun bertugas di sana. Hmm. Kemudian saya lanjut sekolah. Sekolah sekolah sekolah, lanj, sekolah lanjutan perwira. Hmm. Tamat tahun 2000, saya ditugaskan di Sumatera Utara. Tahun 2000 Abang lanjut sekolah perwira? sekolah lanjutan perwira, perwira sekolah juga. lanjutan perwira. Ya. Lalu ditempatkan eh di, uh, selesai pendidikan ditugaskan di Sumatera Utara. Polda, Bang? Ya, di Polda. Oh. Sebagai uh, pertama saya sisi sebagai eh uh, Kasubag Data dan Statistik Puspolda of Polda Sumatera Utara. Hmm. luar biasa. Uh, kemudian setelah itu saya sebagai Waka Polres Mandailing Natal.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 saya ditugaskan sebagai Kapolres Samosir Oh namanya oh bang, wow. di sumut juga, muter-muter ya. Eh iya, nah, di Samosir itu kebetulan saya sebagai Kapolres yang pertama Oh, oh. baru berdiri ya, Kapolresnya Tahun, tahun 2004 baru berdiri, saya lah Kapolres yang pertama di Kabupaten Samosir oh. Oh. Kapolres Kabupaten Samosir yang pertama itu orang Tebing Catat, nah, nah, itu nah, di sini mandailing tadi juga, ya bang. Yang pertama juga wakapolresnya, wakapolres iya, wakapolres iya, wakapolres iya, wakapolres setelah itu saya kembali masuk di uh, iya, SPN Sampali tempat iya, polisi iya, bang iya, wakapolres bang wakapolres iya, wakapolres iya, wakapolres iya, wakapolres iya, wakapolres iya, Enggak nggak ngajar lagi situ biar kami daftar jadi siswanya, boleh nanti. Maaf, maaf, tahu kami jadi bisa jadi. Nanti kita daftarkan di sana. Oh, <laughs> Cuma sekarang pendidik tidak lagi di situ sekolahnya kan, sudah dihina ya. Oh, oh iya, iya betul. Nggak kalau bung Arief ini potongan ada, potongan ada ya. Jaya tenta ada. kurang iya. <laughs> Baik menarik. Ternyata jadi apa ya luar biasa ya, uh, prestasi, banyak pengalamannya pengalaman. dari Wakapolres Intel Kapolres Bang ya. ya, terus dari Sumut langsung. Uh, setelah itu saya masuk lagi jadi Kapolres serdang Bedage. Oh tempat ya. bertuah negeri beradat. Ya. Iyo. Oh. Jadi Sergei sama Tebing ini kan kurang lebih. Ya seperti satu kampung aja ya oh, Betul, betul Saya lah semungkin yang orang tebing bisa jadi kapolres di kampung sendiri Kira-kira seperti itu Masya Allah Agak sedikit dekat kan gampang aja oh, itu. 10 Dep kilonya jaraknya Depleset nyampe Depleset nyampe Dia-dia nah, gitu juga nya itu yang ngambil ngambing, -ngambing kereta <laughs> Atau <laughs> bintasur Dia-dia gitu. juga nya itu yang maling Itulah yang kurang <laughs> lebih bang. Nah, Habis itu Tahun-tahun <laughs> berapa bang? Tahun 2006 itu. Oh 2006. Serdang Bedagai. Saya sekolah, saya SPIM, sekolah staf Pimpinan. Staf Pimpinan, oh pendidikan lagi ya, abang ya, ya. Pendidikan, habis pendidikan saya ditugaskan di Papua. Oh, sudah setelah pendidikan di Papua, Papua di mana itu? sebagai kapolres MAPI. Itu tahun 2008. Tahu MAPI. Tembak-tembaknya itu bukan? apa Mapi bang, Kami... itu Kabupaten Mapi jadi bersebelahan dengan Kabupaten Asmat. Oh, oh baru, baru bang jadi ya. Jadi pemekaran daripada Kabupaten Merauke. Pemekaran ya, pemekaran oh, Kabupaten ya. baru. Oh Mapi. Termasuk cukup jauh ya kalau dari apa uh, Iring Jaya ya? Kalau kita dari sini itu saya pernah pulang ke Medan tahun 2008 itu berangkat jam 7 pagi dari kabupaten itu sampai saya di Medan waktu itu jam 11 malam. Pagi jam 7 pagi, ya. pulang jam 11 malam, sampai Medan jam 11 malam. Naik pesawat. Eh, pesawat. Jauh. Itu ya pengabdian itu tadi ya. Luar ya. biasa. Jadi enggak mudah Bung ya yang seperti kita lihat eh kan. Setelah itu Bang, nah, setelah dari Papua saya masuk ke Sulawesi Tengah. Uh -uh. Kembali lagi ke Sulawesi Tengah sebagai kepala bidang uh, Propam. Propam. Ya, oh, hmm. polisi-polisi. Ya, uh, uh, dalam, non baik, uh, macu, cu. Dan uh, baik. Uh, udah muak sama penjat-penjat apa? Uh. Sipil. Propam. Uh. Nah, setelah itu baru saya dipindahkan lagi ke Pekanbaru. Oh, uh, balik lagi Sumatera. Pekanbaru sebagai direktur pengamanan objek vital. Bang gak capek Bang ke kesana kemarinya Bang Iya Berapa suku bangsa dan budaya oleh Berapa adatnya. kota Bang injaki gitu atau dudukin Eyo. Tempat ditinggalin Ya kalau dibilang capek-capek Tapi kalau kita lakukan tadi yang seperti Saya sampaikan tadi ikhlas Insya Allah itu nggak capek oh, oh, Jadi dari Pekanbaru? Pekanbaru, Pekan baru kami ditugaskan lagi bang? Sebagai Kapol Tabes Medan Oh balik lagi ke Medan Tahun ya, berapa Bang Kapol Tahun Tabes Medan 2012 Hmm. Nih, dan lagi. Muter terus, Bang. Ya, ya habis dari Kapolda Bas Medan, kurang lebih saya satu tahun lima bulan. Kemudian kami mengikuti pendidikan sekolah, uh, sespat, Sespati namanya. Ketika hmm. itu sekolah staf pimpinan tinggi Polri hmm. luar biasa, Bung. Sampailah, kurang lebih, kurang lebih. Sampailah saat ini ya bang. Jadi nah. uh, di BNN sendiri, apakah baru ini dan langsung menjadi kepala BNN atau bagaimana bang? Oh enggak. jadi pada uh, tugas terakhir saya di Mabes Polri itu di Baris hmm. kemudian Sempat di Mabes Polri? Ya di Baris hmm. uh, Ditugaskan saya di BNN, itu di BNN Pusat dulu. Di BNN Pusat, nah, di bidang tindak pidana pencucian uang, ah, uh. adanya pula baju dicuci, uang pun juga. Aduh, <laughs> lanjut, lanjut, bang. Nah, setelah itu baru uh, kami ditugaskan sebagai kepala badan uh, BNN Provinsi Papua Barat. Oh, Papua barulah ke tembak tembakan ke... nama KBM enggak belum udah main-mainan sabu BNN. Oh, BNN ya iya udah bns setelah itu barulah masuk ke kepala bnnp provinsi sulawesi tengah dari oh, tahun berapa dari tahun 2020 sampai dengan sekarang oh, menarik ini bung kenapa saya bilang menarik ini Bang Monang ini udah kesana kemari muter-muter Indonesia, motor, motor, motor, dari ya. berbagai jabatan mm -hmm. tadi udah kita dengarkan Kapolres, buka mm -hmm. Intel, Resprim, pencucian uang, ya, Propam, Propam, kan gitu bang ya, ya, banyak sampai sekarang ini di BNN. Mm -hmm. Terus banyak juga pastinya kota-kota yang sudah dikunjungi bang dikunjungi. ya kan, sudah banyak budaya, ada sejadaat mungkin bang ya. Kira-kira ya. nih bang. Uh, apa hal-hal yang paling menarik mungkin yang pernah abang alami di kota-kota atau di tempat-tempat yang pernah abang apa, tugas yang bisa diimplementasikan diimple untuk tebing tinggi misalnya kan oh tempat ini menarik soalnya bisa dibuat di tebing itu kan oh, keren nih gitu oh ah. di, di di apa tadi di maruk apa di kota ini kalau banjir orang itu pemkonya buat banana but. ah misalnya gitu kan ah. bisa di tebing dibuat Dan tempat objek wisata Iyo. iyalah Uh, uh, saya kira uh, uh. kalau masalah untuk Daerah itu Saya kira seperti apa yang ditanyakan tadi Iya bang Jadi kita harus memahami dulu bahwa Apa yang Allah ciptakan Di dunia ini Itu semuanya itu tidak Artinya Tidak ada yang sia-sia hmm. Sekarang bagaimana kita Memanfaatkan ciptaan Tuhan itu oh. Jadi oh. Jangan kita Memaksakan kehendak kita terhadap alam Tapi kita harus bisa Mengikuti alam itu maunya apa wow. Wow. Ya, ini Bersahabat dengan alam Iya jadi pas dibilang Bang Onang Kalau nah. udah tahu Dokat-dokat e, sungi Jangan ditembok sungai, tanam pohon gitu kan? Iyalah. Iya gitu kan bang. maunya alam apa? Ini maunya alam pohon ditimbun tembok banjir lah bang tuh. <laughs> iya iya menarik menarik. Berarti memang itu kita tetap uh, ke, kembali ke fitrahnya lah ya Fitrah. bang. Ya. Uh, tetap apa berdoa sama yang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. bahwasanya itu udah kendaknya terus kita lebih bersahabat dengan alam. Benar, benar, nah, benar, bang. Kembali lagi nih bang, uh, kan udah sana kemari nih bang ya, sana kemari. Terus kira-kira masih adanya kawan abang di tobing ini? Oh masih banyak lah. Ah betul lah bang. Kawan-kawan kecil abang masih ada bang? Masih. Siapa yang abang ingat? Atau yang ingatlah sama abang? Ya salah satunya adalah teman saya dari SD sampai dengan SMA itu sekarang masih tinggal di Simpang Lolo itu Ustad Sa'idin oh, oh masih ingat abang ya, ya jadi oh. teman SD sampai dengan SMA kebetulan sama terus sama dia sama oh, ya. sama, sama. bandelnya apa ini bang ya sama bandelnya itu apa sama-sama ya, di masjid bandal-bandal dulu oh. masih lah, ya. Oh. lah <laughs> betul betul betul <laughs> iya sama-sama di masjid ya. sama, sama kawannya Ustad kawannya Ustad kebetulan karena belum ada Ustad polisi ya kan belum polisi ditolak pensiun nanti jadi Ustad bang ini Insyaallah. Amin. Orang amin. kawan Ustad Sayyidin tadi. Iya. Tidak. Jadwal khutbah Jumat. Jadi. Nah, terus bang. Nah kemudian teman lagi masih banyak sebenarnya banyak, saya. Banyak bang ya. Kalau saya sebutkan mungkin bisa satu sampai dua jam nanti. Ada lagi kebetulan dia udah jadi pegawai di sini. Dia pegawai di sini. Hmm. Namanya Erwandi ya. Itu teman SD sampai juga teman SMA juga. Oh Masalah. memang. Tak terlupa bingung bingama abang ini memang ya. masih kenal masih apa biasanya masih sering kan? komunikasi Bang sering Enggak. biasanya gini loh Bung Alhamdulillah komunikasi kita jalan terus iya ya, ya. masih oleh karena tali silaturahmi itu kunci untuk rezeki salah satu kunci untuk rezeki ya bang nah itu bang. biasanya kan gini mohon maaf nih ya Bang ya kan kalau udah apa kesana kemari gitu iya, kan apalagi dosibu. udah kota-kota besar gitu kan dengan aman yang lebih besar ah, ah. Allah apa itu Kampung Halaman nanti nantilah dulu akan ah, gitu mencakapnya ah. terus siapa kau kan STI tahun kuliah aja lupa ah, kan nah. gitu bang ini tidak ingat ah, juga itu tadi ya Bang mungkin mungkin kalaupun kita namanya pergi ke kota-kota lain demi tugas ataupun pekerjaan namun pasti kita selalu Terkenang kampung halamannya Bang Yalah, Kampung halaman ya itu sampai kapan pun kita nggak akan bisa lupa mm -hmm. Jadi Bang Pasti tetap menjaga tali silaturahmi juga iya, tadi Bang ya karena, betul. karena banyak kenangan dan sejarah kita di kota itu ya. Ah, hmm. Sebenarnya saya paling suka kalau udah secara, cerita sejarah. sejarah Jadilah Bang, tadi kok tadi cerita makanan lomang abang bilang Lomang dulu rupanya dibakar juga itu Bang Pakai bambu atau ada khas has lain lemang yang dulu abang tahu? Saya kira dari dulu sampai sekarang sama aja proses pembuatan hmm, bambu ya. Mungkin cara marketingnya aja mungkin yang perlu dipikirkan oh. Supaya oh, lembang dan... ini nanti didengar sama semua negeri ini Bahwa Lemang itu adalah yang topnya itu dari tebing tinggi Sekarang tinggal kita so. bagaimana memarketingnya aja Mengeksplornya ya bang hmm. Jadi kutanya hmm. lah bang, memang abang suka makan lembang? Ya dulu kita kegemaran kita makan itu lah, apalagi kalau ah. dicampur dengan dibuat dalam apa ah. pakai kolak durian ya. Ah, apa pula lemang pakai baru kolak dom, durian? Baru dongar, baru dongar aku nah. tape nya itu bang. E, iya. Oh itu beda lagi kalau tape. Ini lemong uh, bang. Lemang tar kolak durian nah oh, itu lomang. pada saat kita buka-buka puasa itu wah itu makanan favorit itu. Lomang. itu, lomang. itu Waktu kalau puasa lomang. ya. Soedak ya, juga lomang. Lomang itu kolak durian itu campur lemong. Salah aku tuh, salah pula nanti tapi. Iya, biasanya lomang itu pakai selenya iya, sekarang itu kan. sekarang. sekarang pakai sele lo, Bang. Ah, mungkin udah berkembang lagi dengan sele ya, Oh nah, Tapi pola durin pun boleh gua itu baru dengarnya, Bang. soda pula itu lah. Pola Luar biasa. Iya. <laughs> kalau itu tadi kan cerita makanan, Bang. Hmm. Kalau cerita tempat atau kejadian atau uh, adat atau budaya yang masih Abang ingat dari tebing ini yang melekat tuh apa gitu? kalau masalah tempat ya dulu kita ya ini kalau kita libur-libur sekolah gitu ya mm. ya kita paling main-mainnya dulu ke naga kesiangan aja lah oh iya oh nakes-nakes <laughs> nakes. gak tahu sekarang masih ada apa nggak naga kesiangan itu masih ya? ada, ada bang nakes-nakes masih, nakes, nakes masih kesiangan juga masih. begadang terus, terus iya terus, ada lagi namanya batu nongol ya eh. oh sepeda <laughs> nice bang Ya. oh kalau kalau kita dulu ya naik sepeda lah, jadi satu sepeda itu bisa tiga orang naik. Wah ya, soalnya ada wah. mau ngewek ke batu dong, itu mau ngapa? Oh, oh, oh, sekarang tidak. coba bang buatlah naik sepeda tarik tiga di apa itu lampu merah tuh, anak nak abang bang polisi sini. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Gak tahu dia kalau bang monang balik kampung. <tuk> belum. Ia. Itu ya bang tempat wisatanya, <tuk> kalau lokalnya ya luar biasa. Ini ini kan udah mau puasa nih bang. Yeah. Iya. Uh -uh, kami akan ini. Ya mungkin ya kalau bisa dibilang ya kaum-kaum kaum lah milenial. Jadi mungkin yeah. uh, ada mungkin kami yang enggak terlalu tahu. Ya kalau kami tahu ya paling bangun ni sahur yeah. apa ya kan. Yeah. Uh, kalau dulu itu apa kira-kira Bang tebing ini di zaman Abang kecil tuh pas waktu puasa itu apa sih yang rame-ramenya, gitu. asiknya. Oh, jadi kalau zaman dulu tuh kalau masuk di bulan suci Ramadan itu ya. Yeah. Jadi kita di kampung-kampung itu, ya zaman dulu kita bikin itu lampu ya. Lampu pakai bambu, mm, mm, mm, mm. Nah, dikasih sumbu ada berapa titik. Obor, obor. Itu, ya. oh. dia, dia bukan seperti obor. Obor kan satu gini Pak. Obor di satu, ini dia dipanjang begini. Panjang. Bambu segini, baru oh. sini dikasih lampu-sumbu. Sumbu-sumbunya. Sumbu oh. Itulah salah satu ciri khas kalau memasuki bulan suci. Itu Ramadhan. belum ngantri minyak ya. Bang ya? ya belum nantri minyak oh, ya dulu ada antri-antri minyak oh. Oh. <laughs> minyak goreng masih murah ya Bang oh masih murah dulu <laughs> dia belinya dulu pakai, pakai diteran, literan literan oh. kecil itu dulu. oh masih oh, pakai minyak tanah Bang ya itunya ya, ya. oh dikasih tumbuh koper. minyak lampu mana ada orang medan nah. orang orang tebing orang, ya, minyak, orang minyak tanah ya, orang, minyak orang lampu kan Bang orang tebing tahunya minyak lampu ah, ini enggak ada orang tebing Ngetes. ini ya, cakep orang Ngetes. tebing oh Betul kan Bang minyak lampu yeah, kan? Minyak lampu dulu yeah. kan. Mungkin, oh. mungkin sekarang aja jadi minyak tanah ya. ya keren udah, Bang ya. Bang gak ada pun Bang, enggak ada lagi dah. Salat yeah. pun payah apalagi yeah. minyak tanah <laughs> tuh. ajab kita. Jadi dia buat-buat lampu tadi keliling-keliling yeah. kampung kita yeah. Bang. Bangun, bangun Jadi Abang tuh dulu yang sering apalah Bang eh, merusuh di masjid itulah ya. Simpang Dolok. Iya, kita enggak merusuh. Maksudnya merusuh tidur, yeah. bangunnya orang sahur. Yeah, ah. jadi... Habis terawih kita tidur situ kemudian ada urusan bang. Ya bang enggak mo. enggak main meriam bambu Bang Honda oh, kita enggak Oh enggak dulu bu, kita suka main inilah apa namanya pakai mercon mercon gila itu ya. masih ada bang, Apa mercon gila ini yang kayak mana ini Pak Jadi dia itu bentuknya dengar. seperti lidi ah. jadi digesekkan ke batu itu langsung nyala dia larinya entah kemana mana-mana makanya dibilang pakai wow. oh. dibilang dia mercon gila Mercon gila nah. rumah karena lari Luar Jadi gila. kita didobkan nanti tak kemana-mana. Ya, nah. cari balo. <laughs> Itulah kalau agak agak telat sedikit pecah tangan -tang. tuh ya bang. <laughs> Kena gitu mainan cari balo. <laughs> ah, ya mainan cari balo. Kalau di sini tebing bilangnya mainan cari balo tuh. Ah. Ah. Jangan main-main api lagi, terbakar lagi dari istana ada terbakar tahapul lagi nanti, nanti terbakar tebing ini bang. Iya udah dapet kabar lah bang udah terbakar apa? Istana, istana, istana negri kita ya bang. bang. Iya kemarin saya dapat video ini, ya di WA dari oh, grup uh, uh, terbakar katanya di ini, istana di Jalan Bulian ya. Iya. Ya. Oh, grup apa ini menarik ini bang? Ada kita grup WA SMA Tebing Tinggi. Oh disitulah jalin komunikasinya ya, ya bang. Oh. Kemudian ada juga grup WA grup kita di komunitas masyarakat Kota Tebing Tinggi yang ada di Jabodetabek. Oh jadi ada komunitasnya ya bang? Ada, jadi kita sebelum covid kemarin kita hmm. setiap tahun kita kumpul anak-anak tebing yang ada di Jabodetabek Apa namanya bang komunitas? Komunitas Masyarakat Kota Tebing Tinggi Komunitas Masyarakat Kota Tebing Oh, oh jadi itu oh. orang tebing yang berada di Jabodetabek yang mungkin menghimpun berkumpul lah gitu ya, ya bang? berkumpulnya orang tebing oh. karena kita menyadari di Mantap, Jakarta minta, minta. kalau kita mau silaturahmi satu satu susah. Susah betul-betul. Ya. Nah, jadi kita buat pertemuan setiap tahun. Itu inisiatif per Abang? Uh, kebetulan saya meneruskan. Saya oh, oh. sebelumnya ketuanya itu adalah Pak Koyar, uh -huh. uh, anak jala anak ter, apa dekat uh, anak Rantolaban. Oh. Setelah dari beliau saya ditunjuk sebagai ketuanya. Oh, oh sekarang Abang ketuanya. Ya, oh. Jadi setiap tahun kita lakukan pertemuan dengan seluruh Anak tebing yang ada di Jawa oh, orang bang oh, luar biasa luar ya, biasa? Orang lebih di sana, kita berjumlah mungkin sekitar tiga ratusan kakak. Wah, oh, hmm. luar biasa, luar biasa! Oh, oh udah ada tiga ya, ratus, udah ada juga yang berdomisili di situ, bang. Ya, ya, udah mereka rata-rata udah berdomisili. Berdomisili, di ya, ya iyalah Bu. Masa bang monang buat uh, acaranya di Jabotabek? Dia manggil orang tebing ke sana. Iya, enggak masuk, kan entah kerja aja di apa itu Jabo Tabit itu. Iya, kan udah lama ya kan Bang. Ya, udah berdomisili oh. di sana mereka. Jadi, jadi aku... walaupun Abang saat ini masih apa uh, di Sulawesi, namun Abang sering juga uh, Ya kalau kita pulang ke Jakarta, hmm. kita suka ketemu-ketemuan beberapa oh. orang, oh. khususnya kepengurusan daripada ah, KIPKTI. Bang Monang oh. ini ketua. Itu yang menunjukkan bahwa San Mark Monang ini walaupun eh. kampung itu di Am mata, mana? sama jabatan ketuanya. Huh? Bukan perkara-perkara nyiram limpul kan banget ketua oh. limpul oh kalau like emeder nah, gitu ini jadi enaknya itu kita di, di perantauan itu kalau jumpa orang kampung sendiri itu mungkin usia kita jadi terasa muda ya oh. silaturami kita bangun kembali yang dulunya kita apa kenal sama dia di tebing ini kemudian ketemu lagi sekian tahun di perantauan itu kelihatan lebih muda ya kan? rasanya bisa kita bercerita tentang masa lalu umur abang sekarang ada empat hmm. puluhan Bang waduh umur kalau umur udah lima puluh lebih lah lama. kira empat puluhan masih menang ya, ma, eh, itu tadi Pak karena tadi kebahagiaan tadi ketulusan dan keikhlasan tuh mudah-mudah hmm. Muda tadi Allah, diberkahi berkah lain -berka -berka umur Jadi, tadi itulah kunci kebahagiaan tadi Bang ya buat ya. nampak kita pun ya keluar ya inner beauty gitu ya bang ya inner beauty pula inner beauty kok macam per bukan per lah jadi kan kecantikan tubuh itu loh aura. Aura, aura aura aura aura itu keluar jadi kita kelihatan awet muda bang ya, ya. Ah. ya jadi bang uh, luar biasa dengan adanya perkumpulan yang di Jabotabek tadi tuh hmm. kumpul tengkrama ya hilanglah sedikit kerinduan tadi ya, bang? ya kalau oh. kita ketemu sama satu kampung di perantauan itu ya kita pasti akan kita ceritakan adalah masa-masa <tuk> iya kita di, di kampung, kampung. Betul, ya pengalaman-pengalaman ya, pengalaman, ya. ya. walaupun itu jam-jam itu ceritanya ya kan nanti ya. jumpa lagi tahun depan itu juga cerita enggak ya. bosan ya Bang ya benar-benar-benar oh, tapi itu kan Bang cerita di kampung jadi kalau Poli, uh, kapan pensiun bang? Kan sudah lama nih. Umur berapa pensiun poli? Apa? Ya uh, tak tahu lah. Kita polisi. Kita pensiun umur 58 Oh lima ya. Nah, insya Allah saya memasuki usia pensiun nanti dua uh, 2024 dua ya, puluh Jadi 20... abang pensiun di sana aja itu, tetap di Sulawesi? Ya Insya Allah saya pulang kampung lah. Balik ke Tobing. Namanya kita sejauh-jauhnya. Merpati terbang katanya, dia akan pulang ke kandangnya juga. Wah, wow. nah, nah. merpati bukan ulang sakti ya? Iya, nah, merpati. Merpati. Jadi pulang kampung makan lomang lagi kita ya, bang, aja aja lah lomang. bang. Makan nasi gurih. Iya. Iy. Iy. Jadi kalau ada yang konen labang manggil di luar sana gitu kan, Bang monang Pemunang atau kawan-kawan monang gitu kan? biasanya kalau kan kawan-kawan manggilnya apa bang? Ya, kalau nama? yang, yang sebaya saya manggil nama, lah. Ah, kalau misalnya, ya. mono abang kan tak tanda ini marah, abang enggak. Ya, paling kalau saya enggak kenal lagi, saya tanya siapa ya, oh, ah, siapa ya. Apalagi kalau yang umurnya di bawah-bawah kita kan, pasti kita udah banyak lupa ya. Tapi ah. kalau dia menceritakan, saya adiknya ini, saya anaknya hmm, ini, uh, kenal ya Pasti kembali memori kita itu, Tapi yang pastinya abang meng mengangkrap diri lah ya, Yalah. enggak siapa ya anak? Oh enggak enggak emang ya, apalagi status mantap. sosial itu enggak ada artinya ah, ya. Allah. Masya Allah ujung-ujungnya nanti kita menuju alam yang terakhir nanti ya di kematian ya bener, bener, dan dimintai pertanggungjawabannya ya. Bang jadi apa yang mau kita sombongkan hidup Masya ah, Allah ya jadi Bang satu kutlah atau satu pertanyaan mau untuk mengakhiri ya karena udah season yang luar biasa iya. ya pasti kalau cerita kami ah. tanya kami sampai malam oh, pun betul lah itu nyoba ah. bang, kadang yang nonton ini nanti yang tatan cakap-cakap kalian aja pun yuk <laughs> kalian masih, masih banyak sebenarnya yang mau ditanya pasti. bang pasti iya kan cuman itulah pula hmm. kan uh, uh. Uh. namun bang coba ceritakan ke kami ini bang sebagai yang saya mungkin menyatakan abangnya termasuk orang kota tebing tinggi yang bisa di belakang apa namanya mengharumkanlah nama kota tebing tinggi ya. bahasanya anak kota tebing itu berprestasi uh, uh, tips atau apalah bang pesan untuk kami yang muda-muda atau adik-adik yang saat ini ya bisalah untuk seperti abang seperti lah minimal abang. gitu kan uh. baik yang pertama itu saat sekarang ini kita melihat kenakalan-kenakalan remaja ya mm -mm. yang sudah semakin parah itu adalah masalah narkoba. Iya. Betul. Ini yang paling utama. Betul. Sebenernya. Jadi untuk mengatasi itu yang paling utama kita bangun adalah pendidikan agama. Dan yang jadi, paling pertama. Ya, uh, jadi malai, mulai dari dia usia dini, katakanlah dari usia TK, ini pendidikan agama harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Hmm. Ya. Jangan sampai mereka terjerumus ke situ. Kalau dia udah terjerumus ke situ ya hidupnya pun akan susah udah. Ya, Itu udah pasti. Benar-benar. Nah, kemudian pergaulan juga kita harus lihat-lihat kalau kita bergaul dengan orang baik, kita pasti jadi orang baik. Oh, iya betul. Kalau berteman dengan Ustadz, ya kita jadi Ustadz. Tidaknya. Kita berteman dengan pendeta, ya kita jadi pendeta. Hmm, Kalau nah. berteman dengan pencuri, ya kita pasti jadi pencuri. Iya. Kalau tidak nah. jadi penadahnya lah ya kan nah. bang. <laughs> <laughs> Iyalah. Ya. Iya <Iyalah>. bang. <laughs> nah, kemudian yang berikutnya adalah jadi pergaulan kita harus lihat. Selektif Select lah ya bang, ya, bang. bahasanya. Oh. Kemudian yang paling utama tadi, saya sampai, yang saya sampaikan tadi di awal, ya, kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Nah, ya kemudian yang berikut, setelah kita sudah lakukan semua, kita yakin bahwa semua itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan dalam diri kita harus besar. Jadi so, jangan kita berprasangka ya. yang buruk karena apa yang kita prasangkakan, maka itulah yang akan kita dapatkan Yo, low after action kalau bahasanya apa yang kita pikirkan semesta berikan gitu ya bang kalau di buku-buku itu wow, bu. pernah itu, baca sedikit aja nyoh itu, itu mungkin bahasa inggrisnya ya biasa inggrisnya betul, <apa itu? tuk> low after action luar biasa Itu juga ya ha, sikit aja nih eh, iya. bang Monang yang penerapannya betul. Iya, iya. awak cakapnya aja iya. Tapi memang tuh duhat ya awak. So, so kalau awak bilang so. oh iya so. <tuk> Kodap oh, kalau bisa malam lagi malam e, uh, kalau Lanjutkan sampai kan, subuh pun tahan Subuh nih, bang. Begini, Pengaranya Bang Monang besok ada balik lagi uh, Bertugas e, negara iya. Satuan Republik Indonesia Besok buat pulang Bang Insya Allah besok oh, oh, okay, okay. Tadi, tadi baru sampai besok udah pulang Karena kecintaannya sama kota, uh, kampung uh, halaman Jadi mungkin Bang uh, Kalau ada waktulah Tumur di ladang, boleh kita menumpang mandi? Iya, kalau ada kata-kata yang salah jangan dipanggilkan kami polisi Iya <laughs> Jadi terima kasih kami bang okay, udah berkenan mau hadir di podcast perjalanan podcast terjalanan. ya udah bisa berbincang-bincang mungkin ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi bang ya podcast. iya iya bang insyaallah insya Allah. Uh -uh, insya inilah kami bang podcaster nomor satu di kota tebing tinggi ya. perasaan kami kalau <laughs> perasaan orangnya terserah kan ya, ya tanya. bukti ya bang mau neng jauh-jauh ingat ya sama kami oh, podcast perjalanan no, Oh di subscribe dari kita ya. nah, itu tanda beliau ini peduli sama tebing, e, e, oh, port kesterjalan cari-cari pengundang ini oh. tebing, tebing port kesterjalan oh. yang timbul siapa punya budak-budak ini <laughs> pakai-pakai mie pula orang Ayo, luar okay, biasa, baik terima kasih bang, oke okay, terima kasih uh -oh. uh, luar biasa bang kami harapkan kita tidak cuma sekali ini bisa bincang-bincang kami yeah. harapkan ya karena Uh, luar biasa pasti pengalaman dari abang yang bisa ka, abang ceritakan ke kami Iya ya kan benar. untuk kota tebing tinggi ini ya kan Dan untuk bisa diketahui juga sama masyarakat atau adik-adik seumuran kami lah minimal Bisa menjadi semangat mereka Iya bawasanya orang kampung, orang kota tebing tinggi, orang yang hmm. ya dari kota kecil Anak guru, anak pedagang sayur Main-main uh, di terminal, uh, tidurnya di masjid, di masjid Bisa jadi Oh, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah ya, Itu ya, suatu kebanggaan insyaallah. Baik Bang mungkin okay. hanya okay. itu uh, uh, Ikan kakap, ikan gabus Banyak okay. cakap kurang bagus <laughs> <Dan> Iya, <itu. laughs> uh, Luar biasa Bang Semoga oh, iya kita bang. bertemu lagi uh, ya, di, di lain waktu dan waktu. masa ya. uh, Mungkin hanya ini dari kami podcast perjalanan yang penting podcast iyalah assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh ada ada ada bang itu bang oke okay. <tolong>